ekosistem pesisir. Jadi tujuannya itu adalah kami ingin berbagi informasi dan mencari informasi sebenarnya. Jadi apakah Bapak-Bapak sekarang sudah pernah melakukan atau mungkin kalau belum kita coba memberikan informasi yang sudah ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti... Tujuan kami memberikan informasi terkait dengan rehabilitasi ini adalah sebenarnya hanya membantu ya, Bapak-Ibu sekalian untuk mengelola kawasan Konsisten-konsisten milik bapak ibu sekalian yang ada di sini. Jadi lamun itu hidup sebagaimana dia tumbuhan. Semua ini kan dikenal dengan produsen primer, pak. Tempat hidup dan mencari makan di lain. Ada duyung nggak, pak? Sering ada. Nah, jadi memang dia tempat hidupnya, pak. Sampai hari ini kita di sana, seperti yang saya sendiri lihat bahwa eh, lamun kita di Nusmanggara itu masih terancam. Terancam karena di situ ada apa menyatu dengan penduduk yang ada di sekitar situ, ya itulah kurang kesadaran dari kami masyarakat sehingga saya lihat di situ kan terancam oleh sampah, dia terancam juga dari alur masuk keluarnya eh, kendaraan masyarakat. Mangrove itu hidup di daerah yang ada fase kering, ya dan ada fase basah. Jadi Jangan nanam mangrove di tempat yang airnya dalam, karena tidak akan hidup. Oh, nanam mangro. mangrove, mangrove okay. terus, terus lamun, lamun baru karang. karang. Nah, ada yang kayak di kita ini, di pinggir pulau, itu namanya terumbu karang tepi namanya. Yang, yang umumnya di Malaysia ini terumbu karang tepi. Dari alam, kita dapat izin dulu nih izin apa aja yang kita ajukan jenisnya apa berapa jumlahnya kita tanam. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami terutama dalam melakukan perencanaan ke depan. Pelatihannya sangat baik karena yang diberikan itu mulai dari pengenalan akan mangrove terus e, cara pembibitan, sampai kita sendiri melakukan bagaimana melakukan penanaman mangrove yang baik. Itu juga dilakukan oleh kelompok lain, yaitu terumbu karang dan lamun. Peserta mangrove yang mana pada saat hari ini telah selesai dari kegiatan. Dari awal, pertengahan hingga berakhir, semua kegiatan, rangkaian kegiatan akan berjalan dengan baik dan sukses di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Hanya materi ini mereka dibekali sehingga mereka bisa mengenal lebih dalam lagi dan bagaimana memanfaatkan serta mereka bisa bagaimana memulihkan kembali ekosistem mangrove yang sudah rusak seperti itu sehingga keberlanjutan untuk ekosistem ini bisa terjaga. Kemudian, harapannya bahwa peserta itu bisa memahami secara utuh, bagaimana mereka mulai dari mencari bibit, kemudian membuat semai, dan menanam. Harapannya supaya itu bisa. Mereka terapkan di dalam uh, lingkungan mereka, uh, di kampung mereka masing-masing untuk menjaga uh, pesisir pantai mereka dari terjangan uh, gelombang ombak ataupun dari abrasi. Saya sangat berterima kasih buat Yayasan Terumbu Indonesia sudah membantu kami dari Pemda untuk mengadakan kegiatan mengedukasi. Dan dalam kegiatan ini tidak secara langsung mengedukasi masyarakat kami untuk dapat menjaga. Uh, Kelangsungan daripada Laut Raja Ampat sendiri Pelatihannya kami masyarakat kampung sangat puas Terlebih khusus kami kelompok lamun ya. Kami kelompok lamun sangat puas dengan pembelajaran yang telah dikasih teman-teman Ataupun rekan-rekan Ucapkan banyak terima kasih atas pembelajaran yang telah dikasih Pembelajaran tersebut tidak akan dilupakan. Dalam pelatihan-pelatihan kita berikan bagaimana metode-metode yang baik dalam melakukan rehabilitasi, khususnya transplantasi lamun. Mereka mengikuti dengan baik. Harapannya, apa yang telah kita berikan ini bisa menjadikan pembelajaran untuk bisa menjaga lingkungan, khususnya di kawasan Raja Ampat. Di mana lamun-lamunnya masih sangat baik, tinggal mereka tambahkan di daerah-daerah yang masih kekurangan, agar tetap bisa berjalan sebagai ekosistemnya, sebagai ekosistem Padang Lamu. Uh, sangat luar biasa, saya sangat apresiasi uh, kepada tim dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Uh, dengan adanya kegiatan ini, kita uh, masyarakat Raja Ampat, uh, kita diajar untuk uh, selain menjaga dan melestarikan keadaan ekosistem terumbu karang yang ada di kabupaten ini kita juga diajar dilatih untuk uh, bisa uh, merehabilitasi atau uh, merestorasi keadaan uh, terumbu karang yang ada di kabupaten Raja Ampat kita uh, praktek langsung tentang uh, bagaimana rehabilitasi terumbu karang uh, mereka sangat kaget uh, seperti teorinya uh, melihat langsung ternyata karang itu bisa di berbanyak dengan cara fragmentasi atau transplantasi karang. Mereka sangat antusias dan senang terjun langsung mempraktekkan di lokasi rehabilitasi. Harapan kami, apa yang kami berikan, Pak Materi bisa bermanfaat untuk masyarakat kemudian hari menjaga ekosistem terumbu karang. Semoga apa yang kami berikan atau kami sampaikan dapat menjadi motivasi bagi pembangunan ekosistem terumbu karang di Raja Ampat ini. Kami tim sangat berharap agar program ini akan berlangsung untuk generasi-generasi yang dari belakang. Bukan saja kami, tapi mungkin adik-adik kami yang baru lulus dari sekolah atau yang dari sekolah mau pengen belajar, kami siap untuk membantu, mendampingi. Karena pengalaman yang kami dapat ini ...sangat membantu untuk melestarikan alam. Kami tidak tahu apa itu harus men, apa, tanam karang, dan juga lamun, dan juga e, dan Adanya pelatihan dari e, bapak ibu yang telah datang untuk mengajarkan kami. Kami sangat berterima kasih, karena dari situ kami bisa menimba ilmu. Semoga apa yang sudah kami dapatkan hari ini, kami bisa lanjutkan. Dan apa yang sudah kami tanamkan hari ini... Misalnya, mangrove, lamun, dan terumbu karang, semoga ber, semuanya berhasil sesuai dengan harapan kami, dan itu menjadi bukti nyata bahwa uh, kampung yang menjadi salah satu tempat yang peduli terhadap lingkungan. Amor